Hai, good morning semuanya. Sekarang kita lagi ada di Mall Puri. Kalau lihat masih pagi, masih banget ya. Cuman gua uh, pagi ini ke Mall Puri bukan buat jalan-jalan atau -jalan cari hiburan. Tapi hari ini kita mau nge-gym. Ya, kita mau ke sana. Oke, okay, jadi sebenarnya gua uh, sekarang ini udah pindah ke gym di Celebrity Fitness Puri dan gue tertarik buat nyobain Tiga uh, promo tiga bulannya mereka, ya Jadi, gue sekalian aja kapan lagi gitu. Oke, okay, ikutin terus vlog ini. Stay tune terus.